serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru dan bahagia dari Les Love tentunya baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini kita mendapatkan cedukan vitamin Masya Allah banget sahabat. ada Papa B yang tentunya banyak sekali orang-orang minta foto Masya Allah setiap Orang yang ketemu Leslar langsung persahabat ya minta foto bareng Ini kebahagiaan yang sangat luar biasa nih persahabat ya, Masya Allah Kita lihat juga kalimat yang ditulis oleh akun Winduri Masya Allah captionnya Mbak E Mas aslinya ramah Habis sholat isya di Madinah videonya katanya itu Masya Allah Aslinya ramah banget tuh Leslar Setiap orang yang bertemu secara langsung Menyampaikan dan menyebutkan bahwa Leslar itu sangat ramah dan sangat baik sekali Attitude yang selalu diperlihatkan oleh Leslar memang luar biasa banget Selalu menjadi panutan, selalu menjadi contoh baik untuk kita semuanya untuk berikutnya, persahabat, kita lihat juga Cidukan vitamin bahagia, Masya Allah Adem banget ya ketika melihat Bunda Lesi Kejora, ini melaksanakan Ibadah sholat luar biasa, Bunda El, mudah-mudahan doa-doanya Diijabah dan dikabulkan oleh Allah, mudah-mudahan ibadah Umrohnya berjalan dengan lancar dan khusyuk. Amin. Kita lihat juga, persahabat Losingan ini, diunggah kembali oleh Akun Winduri, kalimat caption pun dituliskan Masya Allah, Tabarakallah, semoga Allah mengabulkan Semua doamu, ya de. Amin, Ya Rabbal Alamin komentar pun banyak sekali diberikan di unggahan ini di antaranya dari akun Allah dia 1980 mengatakan Masya Allah, Tabarakallah sehat-sehat ya dek diberikan kemudahan, kelancaran menjalankan rukun, sunnah dan wajibnya umroh dikabulkan semua doa-doanya pulang ke tanah air menjadi umroh yang mabruh amin begitu banyak doa baik yang diberikan, yang dipanjatkan oleh para penggemar yang sangat tulus mencintai Leslar Family untuk berikutnya juga kita lihat persahabat masih di akun Instagram yang sama memperlihatkan Bunda Lesti Kejora dengan Umi ini persahabat dihabis habis selesai sholat di Raudoh. Masya Allah, luar biasa makin adem, auranya makin terpancar dari wajahnya Bunda El Masya Allah, makin kagum, makin bangga dengan sosok Lesti Kejora mudah mudahan semakin banyak lagi orang-orang yang menyayangi orang-orang yang mendoakan orang-orang yang mensupport dengan tulus kepada idola kesayangan kita doa terbaik, tak henti-hentinya kita berikan untuk keluarga Leslar Masya Allah kemudian juga persen kita lihat di sini ada tentunya kabar juga yang kita dapatkan saat live memang banyak sekali komentar-komentar julid netizen ini saat live-nya Eso Ima. Ma e sampai marah-marah para sahabat ya, e menyampaikan jangan pernah kalian ikut campur kehidupan Lesti Itu kalimat tegas yang diutarakan atau yang disampaikan oleh Eso So'imah saat live Kepada para netizen yang selalu ikut campur kepada kehidupannya Bunda Lesti dan Papa Bilar Kita lihat juga para ya banyak sekali respon yang diberikan di antaranya persahabat dari akun Instagram Aisyah3517 mengatakan Ya Allah itu ibu yang nanya itu tidak punya kerjaan atau tidak takut Ya Allah bu istighfar, musibah di mana mana. Itu pertanda Allah mencuci bumi ini dari orang-orang yang tidak baik Ada juga tanggapan dari Sri Wahyuningsi, Anuskar SH. Ma'esha ima selalu sehat dan berkah leslar abadi, amin Masya Allah banget ya Begitu banyak orang-orang baik yang selalu mendukung Leslar, salah satunya juga Maesha Imah, persahabat ya kembali mempertegas untuk para haters jangan pernah ikut campur dengan kehidupannya Lesti dan Rizky Bilar. Itu yang disampaikan oleh Maesha Imah saat live di persahabat. Mudah-mudahan Leslar selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Kita lihat juga persahabat ya, semakin adem ketika melihat kundang Lesek walaupun lewat endorse atau iklan, kita merasa bangga dengan sosok lesti, lasti. Masya Allah, sehat selalu untuk Bunda Mudah-mudahan selalu lancar. Apapun yang dilakukan, selalu dimudahkan segala langkahnya. Amin. Ya robbal Alamin. Dan pastinya kita juga mesti menunggu cidukan hingga kabar terbaru berikutnya di pagi ini. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru. Kabar baik dan bahagia dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? setelah berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.